Kartu yang tadi keluar kini keluar kembali ya. Uh, buat kamu mungkin yang nonton zodiak Aquarius ya, ini ini dua kartu keluar tadi, gitu ya. Uh, tadi sebelum Pisces kan Aquarius dulu, juga. Gitu. Oke, okay, kemudian di sini ada Two of Swords. Bedanya di sini di bagian akhir itu ada Two of Swords. Ada uh, pertimbangan yang matang banget, ketegasan di sini ya aku lihat ya. Kalau dari kartu kita lihat di sini ada The Raven di bagian kiri, kemudian ada Temperance di bagian tengah dan ada Two of Swords di bagian kanan ya. Kalau dari kartu yang aku lihat di sini mungkin kalau untuk calon pasangan mungkin gitu ya. Yang aku lihat di sini stabil ya, bisa jadi ya diibaratkan kayak raya uh, mungkin banget pakai banget kadang gitu kan karena di sini ada temperance gitu kayak dia bisa naik bisa turun sesuka hati dia gitu yang aku lihat dalam artian uh, aku nggak tahu ya kalau kalau ke arah negatif atau positifnya tapi yang aku lihat di sini intinya dia uh, kayak raya banget terpandang juga ya terpandang di masyarakat gitu kan orang-orang kenal orang-orang kenal banget sama sosok ini gitu jadi yang aku lihat di sini memang pamornya terkenal banget ibarat kata kalau zaman-zaman dulu gitu ya kalau cewek kembang desa gitu kan ya sebutannya. Kalau kalau cowok mungkin lain lagi gitu ya. Jadi e, bisa ke arah sana yang aku lihat di sini. Pokoknya kayak e, pejabat mungkin gitu kan atau iya jabatannya tinggi lah gitu kan di perusahaan yang dia ...dia tekuni saat ini gitu kan, bisa jadi ya yang dia kelola juga gitu kan. Karena mungkin dia adalah salah satu bosnya gitu kan. Bisa juga gitu yang aku lihat. Bos proyek bisa juga ya di sini. Uh, proyek, mungkin proyeknya itu lebih ke arah ini ya. Uh, ada kaitannya uh, pertambangan gitu kan. Karena tadi uh, kebetulan banget ketika baca-baca kuora -baca ...ada kaitannya dengan pertambangan gitu kan terus kemudian juga ada kaitannya dengan uh, yang aku lihat di sini hubungan ya hubungan antar negara karena ada temperance gitu dua, dua ini ya dua pulau gitu kan atau dua, dua bagian gitu kan uh, bisa jadi kayak kalau dekat kan misalkan ya Penang, uh, Batam gitu kan ya Medan gitu kan kan dekat-dekat tuh ya uh, bisa jadi seperti itu gitu loh. yang aku lihat di sini jadi uh, sangat amat Mudah sekali bagi dia uh, berterbangan gitu ya, terbang-terbang ke area tempat kerjanya dia mungkin, gitu. Ya jauh-jauh juga sih yang aku lihat rata-rata tempat ini ya, tempat kerjanya rata-rata jauh. Di sini ya aku lihat, uh, mungkin jauh juga dari kamu, bisa juga. Ya, tapi di satu sisi yang aku lihat di sini, dia itu nggak bisa ngelupain kamu, gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan calon karena yang aku lihat dia nggak bisa yang namanya itu uh, ngelupain gitu ya karena karena selama dia kerja pun yang aku lihat di sini dia selalu ngecek ngecek HP ngeliat ngeliat status kamu ada atau enggak gitu ya karena kalau ada status kayak dia seneng aja gitu loh, seneng terus uh, ngeliat gitu kan kayak gitu gitu yang aku lihat di sini ya uh, memang untuk bagian awal dia rada-rada malu gitu kan, rada-rada ada ada istilah kayak... Uh, apa ya namanya, diam-diam dulu. Gitu kan, ngumpat ngumpet dulu pertamanya. Tapi yang aku lihat di sini, itu kalau udah... Bener-bener terjalin dengan kamu. Dia bisa aja langsung beraksi gitu ya. Karena di sini, ini dua. Dua tangan gitu ya dua tangan Of course ya kan Jadi di bagian tangan itu kayak bener-bener ada aksinya gitu Jadi apapun yang dia lakukan itu tergantung dari uh, kehendak hatinya dia gitu ya Kalau misalkan mau untuk berhubungan dengan kamu Kayak tinggal menjentikkan jari gitu kan Terus langsung ya Langsung gitu kan menuju kamu Gampang banget di sini aku lihat ya mudah sekali bagi dia gitu Gak perlu susah-susah ya Uh, dengan dia juga yang aku lihat di sini hidupnya nggak susah-susah juga gitu kayak ini ajudan-ajudan gitu ya jadi punya punya asisten juga gitu kan banyak sekali gitu ya aku lihat ya untuk beberapa orang memang banyak gitu sampai punya asisten dua gitu kan karena uh, mirip artis gitu ya tapi pengusaha gitu ya mirip artis tapi kayak uh, jadwalnya tinggi banget uh, terus kemudian punya apa ya punya Usaha punya perusahaan di mana-mana, gitu kan? Bisa jadi demikian, gitu. Banyak yang dia kelola sebetulnya. Ya. Kalau dari zodiak di sini ada kaitannya dengan Taurus, Sagittarius di sini ada Gemini, sama Aquarius, kemudian juga ada Libra. Ya, kemudian kita lihat di sini dari kartu ada Capricorn, bisa juga di sini aku lihat. Uh, karena di bawah Taurus, ya, jadi sama-sama tanah di sini. Aku lihat agak keras kepala, <laughs> keras kepala, atau dalam artian kayak kalau dia, uh, dia udah bikin goals, kalau dia udah bikin suatu keinginan itu kayak "I want it, I get it" gitu loh. Jadi kayak lagunya Seven Rings gitu kan? Jadi kalau dia mau, ya, dia harus dapetin itu gitu, loh, nggak bisa, nggak ya. Yeah. Kemudian ada Libra di sini, cocok ya, cocok banget. Keseimbangan balance ini, balance tentang keseimbangan ini juga uh, simbolnya keseimbangan juga gitu ya. Bisa jadi demikian terus. Kemudian kita lihat di sini ada Gemini ya, untuk beberapa orang ada Gemini gitu. Jadi uh, ini adalah orang-orang yang mungkin ya dari zodiak-zodiaknya tadi yang mungkin bisa dekat gitu ya dengan kamu. Uh, di sini bisa juga sun moon rising gitu ya, atau uh, diacak-acak. Tapi maksudnya, sun moon risingnya ada di antara zodiak-zodiak ini gitu ya, kombinasi gitu ya, kombinasi dari zodiak-zodiak yang ada di layar gitu kan. Venusnya juga bisa gitu uh, Yang aku lihat di sini ya, tanda-tandanya dari situ sih. Dan mungkin ya, aku lihat di sini ketika bertemu dengan kamu dia lagi ada dalam suatu perjalanan bisnis gitu ya uh, yang aku lihat oke okay, itu yang kelihatan di kartu ya yeah, bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya